Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat sinergi semua Dimanapun Anda berada Melaporkan Hasil dari Pemukan Puji Coba ekoparming Di tempat kami Di Desa Wanatirta kecamatan Pakuyangan Selatan, Jawa Tengah Hari ini akan Mulai panen Insya Allah akan dilaksanakan hari ini dan kita lihat hasilnya dengan ini yang memakai pupuk ekoparming kita lihat perbedaannya alhamdulillah tidak dimakan tikus sama tikus tidak menjamahnya alhamdulillah lihat nah ini yang memakai ekoparming dan lahan di sebelahnya yang tidak memakai ekoparming memakai pupuk urea ini nah, seperti ini hasilnya lihat ini dimakan tikus Nah, di tengah ini dimakan tikus semua Lihat yang dimakan tikus hijau sekali ini Nggak ada isi sama sekali nah, Dan ini Sangat padat sekali dan Semuanya tidak terjamah oleh tikus Alhamdulillah Nah, ini dua lahan ini sudah berbeda nah, demikian juga ini dua lahan ini sama ini sangat padat sekali memakai ekoparming nah, lihat sendiri ya bukan katanya-katanya lagi saya coba sendiri di lahan sendiri nah ini yang memakai urea kimia dimakan tikus lagi ini tuh ini dimakan tikus enggak ada isinya seperti rumpun saja sedangkan ini yang memakai ekoparming Padat, kuning, berisi. Alhamdulillah, hmm, Hari ini akan mulai panen. Ini dua lahan ini sama-sama sangat berbeda sekali. Ini yang pakai eco farming. Jadi, coba dua lahan dengan satu tidak pakai eco farming. Yang ini pakai eco farming, sangat beda sekali. Alhamdulillah, ini bukan katanya-katanya. Saya coba sendiri di lahan sendiri. Nah ini juga sama, dua lahan, satu dengan ekoparming, yang satunya dengan urea kimia biasa. Nah, seperti biasanya, akhirnya hasilnya seperti ini dimakan tikus bekasnya ini nggak ada isinya, sahabat sinergi. Jangan lupa, nah, bagi sahabat sinergi yang bertani, memakai pupuk ekoparming saja. Insya Allah hasilnya akan sangat memuaskan sekali. Oke, okay. Ayu, Jawa terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.